Pelaku atlet tendang sesajen yang ada di prono jiwo lumacang jawa timur saat ini sudah tidak berada di jawa timur atau dalam artian sudah keluar dari jawa timur dan saya lihat posisinya saat ini dia berada di kamar kos dan dia posisi kalau uh, posisi bingung posisi drop psikologisnya rusak psikisnya lagi terganggu mau makan gak bisa makan mau tidur gak bisa tidur dia gelisah dan saya lihat dia nanti dalam alam bahwa sadarnya ketika dia terciduk, ketika dia ditangkap, dia akan melawan. Dia akan melawan dari pihak siapapun yang berani mencoba-coba menangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam dari saya, Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat. Kali ini, pembahasan kali ini adalah pelaku penendang sesajen yang ada di Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di mana pelaku penendang sesajen atau atlet, kejurnas, olahraga, sepak sesajen atau tendang sesajen ini, sampai detik ini, hari ini, jam ini, belum ditemukan kira-kira udah modar atau gimana ini orangnya atau sembunyi di kolong jembatan atau di mana kita tidak ada yang tahu e, dari pihak kepolisian sendiri dari pihak berwajib Intel sudah mengantongi identitas pelaku tendang sesajen atau atlet tendang sesajen ini ini kejurnas atau kejuaraan olahraga terbaru di tahun 2022 sangat menarik sekali tendang sesajen nanti kira-kira tuan rumahnya di mana yang paling bagus ya kalau kita Indonesia mengadakan kejurnas atau apa cabang olahraga sepak sesajen mungkin kita bisa diadakan di Bali ya mungkin ya ya mungkin itu nanti bisa uh, jadi perwakilan yang tendang sesajen yang sekarang jadi buronan dan kabur bahkan eh, Bupati Lumajang Cak Torik sangat geram marah begitupun dengan Gubernur Ibu Kofifah Gubernur Jawa Timur beserta para budayawan sejarawan dan pecinta Nusantara yang anti intoleran marah dan geram atas kelakuan pelaku sepak sesajen atau tendang sesajen ini. Aduh parah-parah-parah. Lah, kira-kira uh, pelaku tersebut ini saat ini di mana, lokasinya di mana, kira-kira bersembunyi di mana. Dan statusnya dia itu sehat walafiat atau dia sakit pilek atau dia sakit mules, mencret atau dia sudah dead dalam artian the end dalam artian modern Oke. Mungkin sangat menarik ya mungkin saya tak uh, benar ya guys, bentar bentar bentar bentar bentar ini sambil rokoan uh, mungkin buat teman-teman juga sendiri juga geram ya jadi apa pelaku intoleran tersebut tidak menghargai budaya nusantara gitu loh jadi dia merasa dirinya paling suci merasa dirinya paling benar merasa dirinya ahli surga merasa dirinya panitia hari kiamat dan merasa dirinya pemegang pintu surga nah, dan menganggap keyakinan yang lain budaya yang lain yang tidak sepaham dengan dia dianggap syirik, dianggap musyrik dianggap sesat, dianggap kafir dan murkanya Allah dan di dalam video tersebut juga mengatakan gara-gara ini sesajen ini menyebabkan murka Allah, menyebabkan ajabnya Allah. Berarti Allah itu pemarah kalau kayak gitu. Sedangkan di wilayah yang mungkin tidak ada sesajen, malah dulunya terkena bencana yang sangat luar biasa. Berarti kok aneh gitu loh dia mengatakan sesajen mengundang ajab, mengundang murga Allah, mengundang bencana, ada bahkan yang bilang mengundang gempa bumi gunung meletus, bahkan tsunami tapi di Bali sana banyak kok, orang-orang yang pakai sesajen aman-aman India, Thailand banyak di sana jadi inilah, makanya kita itu harus belajar, harus ngaji biar kita harus memahami tentang hakikat di dalam Uh, dunia ini kehidupan tersebut bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri keyakinan kita tidak sama agama, ras, budaya warna kulit dan lain-lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan makhluknya yang beraneka ragam terutama di Indonesia ada suku Jawa, Bugis Madura, Dayak Papua dan lain-lainnya ada yang kulitnya putih sawo matang, hitam ada yang agamanya islam nasrani, katolik, Konghucu, hindu, buddha semuanya ada di indonesia ini sangat luar biasa bentar bismillahirrohmanirrohim oh, mungkin saya akan menerawang, saya akan mencoba menerawang di mana pelaku tersebut kira-kira dia berada dan bersembunyi di mana? Cuman saya sambil rokoan ya. <tip> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam aku ratu bidat dari Putu Kiai Ibrahim. Atma Wijoyo Wijoyo Assalamualaikum salam. Panjenengan inggang gaulu, inggang sejati pun meniko inggang pelaku tendang sesat ini dan di. Barusan saya mendapatkan sebuah petunjuk secara metafisika, secara supranatural ya, dan spiritual Pelaku yang saya lihat, yang saya terawang barusan sudah tidak berada di lokasi Jawa Timur Jadi pelaku tendang sesajen sudah tidak ada di wilayah atau di lokasi Jawa Timur kalau saya lihat tadi sekilas uh, pelaku sendiri kayaknya pokoknya ada. Kalau nggak musola masjid ini ya Mus musola, atau, bukan musola ya. Tapi agak gede ini masjid ini mungkin ya. Masjid atau musola ya. Bentar-bentar saya lihat dulu. Ini kira-kira masjid atau musola ya? Maksud klunya klu atau bocoran? Oh ya, yeah. masjid yang saya lihat masjid, cuman dia tidak berada di masjid itu, cuman tidak jauh dari masjid, dia berada di kos-kosan, cuman tidak jauh dari masjid, cuman kalau saya lihat kondisinya saat ini dia ketakutan, oh, dia gelisah, bahkan pikirannya kacau, psikologis, psikisnya lagi nggak karu-karuan, jadi nggak bisa tidur, jadi pelaku yang mengatakan sesajenin yang ada di gunung semeru ini murkanya Allah ajabnya Allah saat ini posisinya yang saya lihat berdasarkan isyarat atau petunjuk mata batin atau indera keenam saya nggak eh, bisa tidur mau makan juga nggak enak mau tidur juga nggak bisa jadi pikirannya kacau dia. Cuman saya masuk di alam bawah sadarnya si pelaku tendang sesajen atau atlet sepak sesajen ini tadi dalam alam bawah sadarnya nanti kalau ketangkap atau keciduk polisi nanti akan ngelawan itu alam bawah sadarnya atau egonya jadi egonya alam bawah sadarnya yang saya lihat yang sangat tangkap jadi dia sudah punya angen-angen kalau seandainya nanti digerebek atau keciduk atau ketahuan atau ditangkap dia akan melawan. Itu egonya dia, pemikirannya dia. Alam bahasa bawah sadarnya yang saya tangkap hari ini. Benar, saya akan menerawang lagi. cuman yang saya lihat nanti kalau ke gerbek beneran atau keciduk beneran dia nggak ada perlawanan dalam artian tunduk dia dalam artian dia takut nggak mental jadi nyalinya nggak ada dia Tuh. sambil ngopi sambil kerokokan biar kita tidak sepaneng Oke okay? intinya so, pelakunya saat ini sudah tidak ada di Jawa Timur atau wilayah lokasi Jawa Timur sudah di luar, luar Jawa Timur, cuman tidak perlu saya sebutkan di mana uh, mungkin nanti malah kedeteksi masalah pelaku teman-teman teman-temannya gerombolanya semuanya Mungkin nonton konten saya, nonton YouTube saya, YouTube Ratu Bidadari TV, gitu loh. Jadi, saya tidak bisa membocorkan di mana lokasi, posisi, si pelaku atlet tendang sesajen. Tuh. Saya akan menerawang lagi. Kalau posisinya saat ini dia eh, apa ya medisnya kondisi badannya sih lagi drop ya drop dalam artian mungkin karena tekanan ketakutan pressure ya, gimana nggak rusak psikologisnya gimana nggak kena soft terapi dicari orang seluruh Indonesia bahkan eh, bupati Lumajang Cak Torek pun marah mengecam bahkan memerintahkan pihak yang berwenang untuk segera menangkap pelaku atlet tendang sesajen yang berada di prono Lumajang, Jawa Timur, lokasi TKP bahkan gubernur Jawa Timur Ibu Kofifah juga geram atas kelakuan ada gurun tersebut yang menganggap dirinya paling suci paling benar menganggap karena mungkin dia sudah dapat eh, SK mungkin dia sudah dapat apa surat kuasa panitia hari kiamat atau panitia surga atau pemegang kunci surga jadi menganggap orang yang tidak sepaham dengan dirinya dianggap kafir dianggap sesat dan ahli neraka cuman disitu saya juga salut dengan Gus Miftah Gus Miftah juga mengecam aksi tersebut terus Habib Lutfi dan bahkan yang tidak kalah menarik sendiri Gus Nur ya jadi Gus Nur saya kemarin lihat nonton YouTube-nya Gus Nur Uh, Gus Nur sendiri juga mengatakan juga mengecam aksi tersebut walaupun Gus Nur, di, Gus Nur atau Suginur yang mungkin disebut Suginur uh, walaupun beliau sendiri tidak membenarkan hal tersebut tapi apa tindakan atau kelakuan menendang sesaji itu sesajen itu ya tidak benar maksudnya ya tidak beretika saya salut sama Gus Nur kalau saya lihat pelaku atlet tendang sesajen ini sepertinya dilindungi atau sengaja memang disembunyikan oleh kelompok-kelompoknya dan disitu pun kelompok tersebut atau teman-temannya juga melindungi dan menyuplai bukan menyuplai ya maksudnya ngerawat dia gitu menyembunyikan dia gitu. dan pelaku ini ya satu memang saya jelaskan seperti tadi tidak di lokasi Jawa Timur dan dia juga tidak di rumahnya maupun bersembunyi di rumahnya saudaranya, tidak tapi memang dia bersembunyi lah intinya memang ada sengaja uh, teman-temannya yang me sengaja memang menyembunyikan gitu loh, ya jadi alam bawah sadarnya kalau yang saya lihat tersebut Antara dia menyerahkan diri atau menjadi buronan. Kalau dia menyerahkan diri itu kayak gimana? Kalau nanti dia buronan itu dampaknya juga seperti apa? Cuman kalau saya sarankan sih mau kamu lari maupun kamu sembunyi. Entah itu harian, entah itu mingguan, entah itu bulanan, entah itu tahunan lah paling lama. Pasti akan ditemukan. Karena dari pihak... Polisi atau intel mencari sudah membentuk tim untuk mencari buronan kadal gurun pemecah belah bangsa intoleran dan pemecah keragaman yang bikin gaduh dan meresahkan berjuta-juta masyarakat di Indonesia Sambil ngopi-ngopi, biar kita tidak sepaneng, guys. Menendang sesaji, walaupun itu tidak sepahaman kamu, setidaknya kamu menghormati. Janganlah kamu menghina atau mencaci-maki, mengolok-ngolok, sesembahan orang lain, kepercayaan orang lain, agama orang lain. Karena secara logika mereka juga akan menghina agama kamu Tuhan kamu Dengan cara yang sangat berlebihan Betul enggak? Logika enggak? Katakan kamu menghina orang Keyakinan orang, hobinya orang Katakan hobi lah Hobinya orang, kesukaannya orang Kamu hina, kamu caci maki. Secara otomatis dia juga akan mencacimaki kamu Karena buat kamu itu benar tapi buat dia salah buat dia benar tapi buat kamu salah jadi nggak gak temu pro kontra gitu loh maka disitu situ di sini kita harus saling menghormati dan menghargai gitu lo karena ini keyakinan karena ini budaya karena ini karakter nggak bisa harus sama seperti kamu jadi kita itu berpedoman gini aja biar kita nggak repot biar kita nggak ribet aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang ku sembah. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Gitu aja kok repot. Ngapain kita masih ngurusin kepercayaan, adat istiadat orang lain? Mending kamu meyakini uh, agamamu sendiri, keyakinan kamu sendiri, memperbaiki diri kamu sendiri itu jauh lebih baik. Gitu loh daripada kamu uh, Mengurusi orang lain, kamu mengafirkan orang lain, tapi kamu tidak tahu kafir kamu sendiri, kamu membuka aibnya orang lain, tapi aibmu sendiri kamu tidak tahu, betul? Kamu melihat keburukan orang lain, tapi keburukan kamu sendiri kamu tidak tahu, dalam artian kamu munafik Saya berharap ya, kalaupun nanti tidak diciduk oleh pihak kepolisian atau ketangkap eh, saya sarankan sih atlet tendang sesajen untuk menyerahkan diri saja, itu lebih aman mungkin nanti bisa diatur baik itu secara keluarga, keluargaan atau hukum adat maupun eh, kekeluar, apa secara hukum negara itu jauh lebih baik gitu loh dari kapan, sampai mau, sampai kapan kamu jadi buronan mau sampai kapan kamu dicari orang gitu <San> <San> mungkin saya akhiri ini aja ya mungkin bisa buat referensi pelaku tidak berada di Jawa Timur dan pelaku saat ini kondisi live hari ini yang saya lihat kondisinya drop ketakutan bingung gelisah mau tidur nggak bisa tidur mau makan nggak bisa makan ya Oke ikutin terus update terbaru sampai pelaku tertangkap jangan lupa like comment and share channel YouTube Ratu Bidadari TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, rahayu, rahayu, salam dari saya Ratu Bidadari, Dukun Kondang. Itulah sejuta obat.